Gimana sih, dong? Halo guys, assalamualaikum semua, ya, jumpa kembali di channel Sevenes Oke lah, kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya. Oke, guys. Selanjutnya, ke presiden yang kedua. <San> Oke, guys. Selanjutnya, ke presiden yang ketiga. Oke okay guys lanjut ke peserta yang keempat ya. <ija> Oke okay, guys lanjut ke preset yang kelima Oke okay, guys lanjut ke preset yang keenam ya Oke kita lanjut ke presiden yang ke Biasa aja bos, Oke guys lanjut ke presiden yang ke ke-8 ya. Oke okay, lanjut ke proyek yang ke-9 guys. Oke okay, lanjut ke proyek yang ke-10 ya. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-11. Hey. Oke okay, lanjut ke verset yang ke-12 Oke okay, lanjut ke verset yang ke-13 ya Oke lanjut ke perset yang ke-14. <SILENCIO> Oke lanjut ke perset yang ke-15. <SILENCIO>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 Oke lanjut ke presiden ke-18. Oke lanjut ke presiden ke-19 ya. Aku nggak suka sama kamu. Aku juga. Pergi dari sini. Tidak oke okay, kita lanjut ke presiden ke 20 ya oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya